Pemimpinan pasukan saya ambil alih seluruhnya Siap Upacara memperingati hari kesaktian Pancasila Tanggal 1 Oktober tahun 2022 segera dimulai Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara Pemimpinan upacara hormat Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara di oleh seluruh peserta upacara Pancasila Dengan nama Tuhan Yang Maha Esa, kami yang melakukan upacara ini menyadari sepenuhnya Bahwa dengan semangat kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur ideologi Pancasila Bangsa Indonesia tetap dapat memperkokoh tugasnya negara kesatuan Republik Indonesia. Maka, di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, dalam memperingati hari kesepian Pancasila, kami membuatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan, menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran, dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semangat pagi! Keseragaman satu gunung Sindur. Hari ini peringatan hari Kesaktian Pancasila. Barusan ada ikhlak bahwa sudah berkali kali Pancasila sebagai falsafah negara kita menjadi sebuah atau menjadi satu satunya sumber produk hukum di Indonesia. Pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Upacara telah dilaksanakan laporan selesai. Leparkan. Tergerak.